Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku jadi dimanapun saudara berada Di sini saya Sahabat Mayor Kurnaira Mama Saleh Arisila Ya, mengumumkan sesuatu hal Yaitu bahwa saat ini saya merasa Belum siap Ya, untuk ikut kembali dalam pemenangan bapak saya, sinar saya, abang saya yaitu bapak Prabowo Subianto Ya, saya sudah ikut beliau mendukung beliau dari tahun 2014 sampai hari ini saya berbicara walaupun di 2014 beliau tidak mengenal saya karena waktu itu saya bergerak ya saya bergerak karena dibantu oleh teman saya yang ada di barisan PSBB waktu itu, 2014. Nah, saya bergabung secara sah itu adalah pada saat pilpres pre yang kedua, ya, beliau, Pak Prabowo, saya masuk 2018 dengan nama GNCP dibawa oleh. Ketua umumnya abang saya, senior saya Yaitu Bapak Aris Sibianto Nah saat ini saya memutuskan untuk uh, Tidak tergabung dalam uh, Relawan perjuangan untuk mengawal Bapak Prabowo Sibianto menjadi presiden 2004-2009 Saya sangat bersyukur bisa ketemu dengan senior-senior saya Abang-abang saya yang selama ini bersama-sama Ya, karena saya tak betul. Ya, Bang Aris ingin agar adik-adiknya atau siapapun bisa sukses. Itu banyak ilmu yang saya dapat dari situ. Ya, banyak ilmu. Maka tidak sedikit waktu itu yang dari Akabri, baik dari darat, laut, udara, Polri bisa bergabung ke Pak Prabowo dan digaji. Yang dan digaji yang disebut lu dan itu bentukkan uh, senior saya abang saya itu Pak Aris ya sangat peduli sama adik-adik uh, sama senior nah, itu tidak bisa saya pungkiri bahwa dalam hal memperhatikan memberi kesempatan kepada eh, untuk maju ah sangat besar sehingga saya mau maaf dan minta maaf kepada abang-abang saya ya yang ada di barisan Pak Prabowo Subianto. Ya, di sana banyak senior, ada satu letting, ada adik-adik, ya, dan lebih khusus kepada abang saya, Bang Aris. Terima kasih banyak ilmu yang saya dapat. Selama bersama abang, insya Allah, mudah-mudahan ilmu itu... Bisa saya terapkan Saya sangat mencintai sosok senior abang Bapak saya, Parbogu, Bapak Prabowo Sibianto ya, Yang begitu cinta kepada negeri ini Dan jasa-jasanya Sudah tidak bisa dihitung lagi Untuk bangsa ini dan rakyat Indonesia Itu saya harus akui Ya, Namun dengan alasan lain Dan ini juga uh, Disetujui oleh istri saya juga Menyetujui bahwa Saya Mau mundur dari Perjuangan relawan Untuk mengalpah Prabowo Subianto 2024-2009 ya. Mudah-mudahan Ke depan semua baik-baik saja Dan kepada seluruh pendukung Bapak Prabowo Subianto yang mengenal saya Saya juga ucapkan Terima kasih yang sudah selama ini kita terus berjuang bersama-sama. Walaupun ke depan, mungkin di antara kita beda pilihan dalam capres untuk 2024. Semoga tidak terputus tali silaturahmi. Dan saya selalu berpesan kepada siapapun sahabat kura Indonesia. Jika kita mendukung seseorang capres maupun capres tidak perlu kita saling mencaci, saling memaki, saling merendahkan, memfitnah capres-cawapres yang tidak kita yang tidak kita pilih itu buang jauh-jauh kawan. kita doakan saja semuanya bahwa siapapun nanti yang terpilih jadi presiden itulah pilihan rakyat. ya ada beberapa pilihan kita harus menjaga tetap persatuan Indonesia. jadi Eh, banyak Nanti kalau ada pertanyaan kenapa MPS mundur Ya Adalah alasan-alasan tersendiri Yang jelas bukan karena saya tidak senang dengan Bapak saya Pak Prabowo Subianto Bukan Saya sangat hormat Dan sampai kapampung fotonya akan selalu saya simpan di rumah Sejak dulu sampai hari ini dan sampai kapampung Karena Pak Prabowo adalah idola saya namun dalam hal untuk pilih depan untuk 2024 saya insya Allah sudah tidak berada lagi di Barisan Pak prabowo subianto dan sekali lagi ini setelah saya diskusi-diskusi dengan istri saya dan istri saya memberikan semangat bahwa berkarya dimanapun oh, bisa ya bisa terima kasih saudaraku Sekali lagi, saya mau maaf jika ada perbuatan saya, tinggal laku saya, kata-kata saya, ya khususnya yang sering bersama-sama saya, itu menyakiti hatinya, saya mau maaf. Mau maaf, dan saya akhiri sampai di sini. Sekali lagi, bagi yang GNCP yang ada sekarang, yang sudah terbentuk di beberapa grup yang saya pernah buat, Nah, silakan lanjut berjuang dengan Pak Prabowo. Dan yang mau ikut sama saya juga tidak dilarang. Ya, tidak dilarang uh, untuk uh, keluar dari Pak Prabowo. ya. Jadi tetap kita jalin silaturahmi yang sudah ada di sana. Sampai ketemu lagi di hari-hari eh, berikutnya. Mudah-mudahan kita masih bisa ngopi-ngopi, uh, diskusi-diskusi. Ya, walaupun kita uh, beda pilihan nanti Tetap semangat Beda pilihan capres Itu biasa Karena yang paling utama adalah Persatuan Indonesia Merdeka NKR Harga Mati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh